Laudia Cynthia Bella cerai dari Engku Emran Hal itu disampaikan, Laudia Cynthia Bella melalui keterangan yang disampaikan lewat manajemennya Namun ternyata ada satu hal yang menjadi sorotan kali ini Anak Engku Emran dari pernikahannya terdahulu mengaku merindukan Laudia Cynthia Bella Hal itu terlihat dalam Instagram stories milik mantan istri Engku Emran, Erafa Zira dalam kesempatan itu, anak engku Emran yang bernama Alesia ditanya soal apakah dirinya merindukan Laudia Cynthia Bella. Rindu ke dengan bunda, tanya salah satu netter dalam kesempatan tanya jawab itu. Mendengar pertanyaan itu, anak engku Emran itu langsung menjawabnya dengan cepat dan langsung membuat banyak orang terharu mendengarnya. Tentu saja aku merindukannya dan aku janji akan selalu mencintai bunda, ucap Alesia saat menjawab pertanyaan itu. Tak hanya itu, Alicia juga menyampaikan pesan kepada Laudia Cynthia Bella jika melihat video ini. Bunda, kalau bunda melihat ini, I miss you. Bye Aunt ya. lanjut Alicia lagi. Setelah Laudia Cynthia Bella menikah dengan Engku Emran, Alicia memang tinggal bersamanya. Kebersamaan keduanya kerap terlihat dalam Instagram milik Claudia Cintia Bella. Bukan hanya itu, kebersamaan Laudia Cintia Bella dengan Alicia juga kerap terlihat dalam Instagram milik mantan istri Emran. Keduanya juga kerap menghabiskan waktu bersama. Satu foto yang kini masih terlihat dalam Instagram Bella adalah saat Alicia diberikan kejutan ulang tahun ke-10 tahun. Di sana ada Laudia Cintia Bella, Era Fazira dan juga Engku Emran memberikan kejutan ulang tahun. Alicia begitu senang mendapatkan kejutan ulang tahun itu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.